Ya hari ini saya mendampingi klien kami dari Persatuan Dukun se Indonesia diwakili oleh e, pengurus DKI tadi di sini e, melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook Marcel Radival dan Marcel Marcel Radival satu dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran. Uh, Undang-undang IPA Pasal 28 Ayat 2 junto Pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun Jadi beredar video uh, di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook Yang dilakukan uh, oleh Dan diduga yang didakwa oleh uh, Ma, apa, Marcel Radival atau Petulak Merah uh, Yang menghina profesi dukun Jadi akhirnya meng, meng, meng, mengundang reaksi para dukun Sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara eh uh, Merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa tidak kepikiran untuk menyantet saja pak? Jobnya sepi, apa tidak kepikiran untuk pakai penglari sendiri aja pak? <laughs>